Baiklah, para sahabat. Lestari, manapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, tentunya ada kabar spesial banget dari Rizky Billar. Baru saja di akun Instagram pribadinya, Abang German unggah sebuah postingan foto, gantengnya. Para sahabat ya, wow, luar biasa. Stainless dari Rizky Billar membuat kita terpesona. Mudah-mudahan kesehatan kebahagiaan selalu diberikan kepada Rizky Billar. Amin, ya Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut juga, persahabat tentunya, bang Bilar sebuah kalimat caption di situ tertuliskan, akhirnya sebuah lagu yang diam-diam sudah lama saya persiapkan untuknya sudah bisa ku perdengarkan untuk kalian semua. Lirik yang manis untuk si manis izinkanku untuk jadi pemimpinmu. official musik video sudah bisa kita tonton di channel YouTube Trinity Optima, persahabat ya. Luar biasa kejutan yang akan diberikan oleh Rizky Billar untuk Lesti Kejora adalah lagu spesial pemimpinmu tentunya kado untuk Lesti. Luar biasa mudah-mudahan lagunya bisa booming dan trending. Amin ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar Salah satunya dari calon istri para sahabat ya Lesti Kejora di situ berkomentar Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah Lancar terus ke depannya, amin Itulah doa dari sang calon istri para sahabat ya Lesti mendoakan untuk calon suaminya Rizky Bilar Mudah-mudahan ke depannya selalu lancar Dan mudah-mudahan bisa selalu memberikan karya-karya yang luar biasa, persahabat ya kita selalu mendoakan dan mensupport buat Lesti maupun Rizky Bilar selain Rizky Bilar persahabat ya tentunya dukungan juga ada dari Ayah Kejora di sini di akun pribadinya Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan video klip Pemimpinmu, para sahabat ya, di sejarah sebuah kalimat caption juga dikatakan: "Bismillah, semangat sambil dikasih love." Para sahabat, ya, luar biasa dukungan dari calon mertua Rizky Bilar, luar biasa para sahabat, ya. Dan tentunya, dalam postingan tersebut ada komentar langsung dari Rizky Billar mengatakan nuhun pak, luar biasa Persahabat ya kembali dibalas dengan love Luar biasa, tentunya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu Diberikan kepada keluarga Leslar, amin, ya robbal alamin Dan ke kabar selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah kabar Spesial bahagia dari Bu Harsiwi Ahmad Yang menemang infokan Persahabat ya bahwa akan ada Pengumuman penting dalam acara Konser Leslar pemimpinmu Nanti malam di Indosiar ya, makin gak sabar Tinggal menghitung jam saja Kita bersama-sama akan menyaksikan pengumuman yang sangat penting dari Lesti dan Rizky Bilar Apalagi malam ini akan tentunya membawakan single terbaru Rizky Bilar Pak ya, pemimpinmu spesial untuk Lesti Kejora Makin gak sabar, makin penasaran kejutan yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga Bu Harsiwi sebuah kalimat caption di situ tertuliskan akhirnya tanggal 28 Juni datang juga setelah dibuat penasaran Karena akan ada pengumuman nanti malam dari Leslar Hmm apa ya seneng banget buat orang penasaran Kakak Rizky Bilar dan Dede Lesli Kejurah ini Luar biasa persahabat ya Biar lebih pasti pengumuman apa yang akan dibocorkan Leslar malam ini Langsung saja kita saksikan bersahabat ya, konser Leslar pemimpinmu malam ini bersama para bintang tamu dan host kesayangan kalian. Luar biasa doakan yang terbaik, mudah-mudahan ada kabar bahagia, kabar baik malam hari ini dari Lesti dan Rizky Bilar. Dan selanjutnya, para sahabat, kita mendapatkan asupan vitamin bahagia langsung Dari Leslar, Lesti dan Bilar Para sahabat, ya, sore hari ini Lesti kembali menemani Rizky Bilar di lokasi syuting Dan menunjukkan kekiutan keromantisan mereka Para sahabat, ya, kita lihat Lesti Kejora tentunya suapin mangga untuk Rizky Bilar Romantis banget, para sahabat, ya Begini aja kita melihatnya sudah bahagia Apalagi nanti malam, mereka akan menunjukkan keromantisan yang sesungguhnya di acara konser Leslar. Pemimpinmu, kita makin bangga, makin bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut telah di kembali oleh akun Instagram. Lesti Bilar galeri Underscore. ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan: "Terpantau Dedek lagi nemenin di Lock Shoot, sering banget tahu si Dedek nemenin tapi gak on cam aja." Luar biasa persahabat ya Banyak sekali komentar dan respon dari para fans Salah satunya dari akun Yuliana 4749 mengatakan Hampir setiap hari saya nenek nemenin kakak tuh persahabat ya Begitu setianya Lesti selalu menemani calon suaminya kerja persahabat ya Doakan yang terbaik Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kebahagiaan sampai menuju halal kita masih menunggu kejutan selanjutnya, tetap pantingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi di sore hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.